Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Yang ini saya akan promosikan ini, satu ake kecubung yang murah meriah. Ini r 1 centian. bisa lihat ini, ini enggak begitu tua. Ini garis murah Rp 25 ribuan. dan benar, benar batu asli ya Untuk pemasangan bisa Menghubungi nomor yang terhadap di video ini Atau di kolom komentar Oke, terima kasih. Perikatnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.